Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi. Salam persahabatan tanpa batas. Jumpa lagi nih di channel garut TV Informasi dan Hiburan. Yang mudah-mudahan sesuatu yang bahas saya bawakan dalam video ini menjadi referensi Anda, e, semua traveler-traveler yang ada di Indonesia khususnya, atau wisatawan mancanegara boleh berkunjung, yaitu e, wisata yang ada di pengalengan. Karena di Bandung itu sangat banyak spot-spot. Yang sangat-sangat-sangat uh, uh, uh, harus dikunjungi ya Untuk semua sahabat yang suka traveler Ya, 10 spot wayang windu panenjolan Ya kan, kettinggian 1800 harga tiket uh, dan rutenya Ya, uh, sesuatu yang masih sangat ekonomis Pastinya tempat wisata di Pangalengan yang menawarkan eksostis uh, me, wisata alam antara tinggi penggunaan dengan perkebunan teh perkebunan teh yang sangat luas terhampar ribuan hetar ya. namanya adalah Wayang Windu Panenjolan atau julukan yang sering disebut di masyarakat adalah WWP ketinggian adalah 1.400 mdpl tiket harga masuk adalah 10.000 per orang biaya tiket kendaraan motor 3.000, mobil 10.000, ribu jam buka dan tutup 24 jam nomor telepon bisa dicari nanti fasilitas ada backpack, sky jembatan, wahana outbound, trek dan hiking ini sangat-sangat uh, ya masih sederhana tapi sudah lumayan lengkap mungkin kedepannya akan diperbaiki oleh pengelola fasilitas umum, parkir luas, musola, toilet, gak warung makan. jadi tidak perlu kelaperan ya. mungkin kalau yang makannya banyak bolehlah bawa bekal dari rumah sahabat traveler sebuah. silakan. alamat, Banjarsari, kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. ya. bisa di map, di lokasi, akses jalan berbatu, tanjakan, turunan itu wajib waspada ya ini bisa dijangkau mobil besar bus atau travel e, HS Dari Toyota atau mobil pribadi motor di sudah bisa yang penting adalah berhati-hati cewek karena kanan kiri ketemu jurang dan hamparan teh saya anjurkan kalau sana masuk sana yaitu masih di siang hari ya. Jangan larut malam masuk karena jalannya masih cukup sepi. Jadi bisa dilihat, Jadi jalannya cukup sepi di saat siang nanti. Yang mudah-mudahan kalau berjalan ke sana sudah malam ya bisa konvoy rombongan dan sebagainya. Hai hey, sobat travel jumpa dengan uh, wisata Bandung. Yang kali ini mereview sebuah tempat wisata alam di Bandung Selatan. Lebih tepatnya berada di kawasan wisata Pangalengan. Dekat Gunung Wayang dan Gunung Windu, makanya dikirim namakan Gunung Wayang Windu, Pangalengan atau Panenjolan. Ya, yang ketinggiannya adalah 1800 mdpl, lumayan tinggi. Ya. Tinggi sekali nilai termokanang. Review Wayang Windu, Panenjolan, ya Itu melengkapi daftar wisata Pangalengan, sebuah yang sudah saya ulas yaitu dalam video ini. Nah, lalu seperti apa daya tarik tempat wisata di sana desa Sari, kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung? Berapa harga tiket sudah saya eh, terangkan tadi di atas Pangalengan terbaru? Apa saja fasilitas wahana yang ada di wayang windu Panenjulat? Bagaimana cara menuju wayang windu Pangalengan atau Panenjulat? Transportasi apa yang tersedia? Kapan jam buka? dan waktu operasional setiap harinya baiklah semua itu akan saya jawab yuk kita simak ulasan di bawah dalam video ini Wayan Windu Panenjolan sahabat traveler selain kawasan wisata lembang yang terkenal dengan lembang wonderland curug Malela, dan floating market lembangnya Wisata Bandung juga memiliki tempat wisata menarik yang terkenal. Lainnya seperti kawasan wisata Ciwidey dan tempat camping di Bandung, Upas Dan satu lagi yakni tengah ee, ngehit yaitu kawasan tempat wisata di Pangalengan yang menawarkan eksostisme wisata alam Bandung Selatan. Ada banyak sekali obyek wisata di Pangalengan dan salah satunya yang sedang kita ulas sekarang adalah Wayang Windu Panenjolan yang ketinggiannya adalah 1.800 mdpl. Dengan indah serta hijaunya perkebunan teh di Bandung Selatan yang membuat adem dan sangat menyejukkan mata serta lebih spesial berpadu serasi dengan birunya langit berserta kebun teh yang tipis yang semakin menambah anggunnya pemandangan terhampar luas Oke sahabat di beberapa spot wayang window pengalaman itu kita akan disuguhi pemandangan indah kota kecil pangalengan dari atas ketinggian tentunya sensasinya dijamin tidak kalah dengan view Memang Bandung di atas pegunungan seperti Bukit Matong, Puncak Bukit, Bintang, serta Dago Pekri atau Runcut. Bahkan jika sedang beruntung, pengunjung di lokasi wisata ini, Pangalengan ini bisa merasakan pengalaman seperti sedang berada di negeri atas awan yaitu karena Turunnya kabut e, di atas permukaan atau di atas pohon-pohon teh yang terhampar kebun teh. Maka dari itu kita seperti di atas awan, seperti di e, antara awan dan langit ya. Kabut putih serantiasa engan pergi dari lokasi wisata ini seperti waktu pagi dan sore serta malam hari. katanya teman-teman di kalau bisa ini e, datangnya di saat-saat itu ya. Atau menginap mungkin bisa dapat sore hari ketemu pagi hari masih ketemu ya algoris tersebut dikarenakan wayang window banden violet ini berada di pucuk gunung dengan ketinggian 1800 meter di atas permukaan air laut tepatnya berada di ketinggian 1600 dengan sampai 1800 mdpl yang membuatnya suhu udara atau hawa sekitar sangat sejuk sekali sahabat hal ini lainnya dari tempat ini adalah banyak wisatawan yang datang ke sini adalah untuk menikmati salah satu spot e, melihat sunset di Bandung ini sunset di wilayah wayang windu e, pengalengan sangat indah menawarkan dengan background hamparan hijau kebun teh dengan kebun putihnya kabut maksudnya sahabat kabut buktinya luar biasa dan tidak salah jika kemudian banyak pengunjung datang ke sini berpasangan karena wayang minum menawarkan tempat yang sangat sejuk dan romantis sahabat tidak kemungkinan ya kalau yang sudah berkeluarga atau single boleh-boleh saja sahabat tergantung kita membawa suasananya ya uh, recommended untuk kunjungan salah satunya uh, tempat honeymoon di bandung di sini belum ditempatkan ya seperti hotel dan sebagainya nah, wajib dikunjungi nuansa alam wayam hidup juga masih sangat alami udaranya masih sangat bersih dan sangat sejuk-sejuk sekali sangat pas dijadikan tempat bersantai atau refreshing di bandung enggak sahabat eh, harus penasaran ya harus datang ke sana di ada waktu luang karena tiket juga sangat murah ya ada banyak hal yang menarik ya bisa didapat di e, berada di tempat yang jika anda belajar bahasa Sunda yang artinya panenjolan pada tempat melihatnya panenjolan menonjol mungkin ya, ya sampai traveler sebelum sampai di lokasi tempat yang bagus untuk wisata ini dari e, tempat parkir kendaraan lokasi kita bisa dengan cara berjalan kaki karena sangat dekat ya karena ini kan masih kelola kelola suara ya masyarakat bagi anda pecinta wisata alam, kabar baiknya ada akses hiking atau langsung ke puncak Wayang Windu cukup menantang stamina ya harus jadi, jadi kalau mau naik ke atas harus di siapa stamina set, ya pertama yang sakit ya jangan naik atau film dan sebagainya Nantinya yang takutnya kan nafas tersengar sengal biasanya begitu di mana rute jalan sampai tulisan ini dibuat masih hancur berbatu atau belum beraspal sehingga bagus buat kita jajal dengan cara Hiking jalur yang dilewati lumayan terjal nih sahabat sambil Hiking menuju puncak Windu adalah bisa menikmati keindahan alam keindahan alam yang sangat indah sekali dijamin Hiking kita Windu tidak kalah dengan sensasi Hiking Gunung Puntang atau Kyokul atau trek lembang yang terkenal itu ya yang mirip-mirip ya karena posisinya di Bandung posisinya masih sama di gunung-gunung juga ya mungkin kita jauh-jauh beda ya tempat spot fotonya mungkin ya sama ya mirip-mirip lah mungkin mereka juga kan terinspirasi dari tempat wisata-wisata lain cara mengemas dan sebagainya nah banyak sekali tempat yang keidahnya saat matahari terbenam di Bandung yang sangat terkenal ya caringin tilu pugit teropong indah yang ada di lembang dan kini bertambah lagi satu spot sunset di Bandung yaitu Wayan Windu Panenjolan yang posisinya ada di panggalleng tempat ini sebenarnya merupakan area wisata kebun teh ini tengah eh, ngehit khususnya di sosial media seperti Instagram Facebook dan sebagainya ya. Uh, sedang mencari tempat uh, melihat pemandangan sunset yang menawarkan tapi dengan catatan ya kalau ingin melihat sunset berarti kan posisinya di sana pas tidak lagi hujan kalau musim agustus ini kayaknya lagi jarang hujan makanya kalau melihat sunset atau ini pasti akan dapat ya pada sorenya uh, rekomendasi terbaru selanjutnya tempat wisata alam Windu menawarkan panorama indah matahari terbenam sore hari yang sangat begitu memukau Terbalut dengan dinginnya udara sore, serta suasana tempat yang tenang, dijamin hari ini sangat romantis sekali. Jadi, kalau sana harus butuh penebalan, yaitu jaket, karena saat tibanya awan, uh, sorry, tibanya kabut ke bawah turunnya itu sangat-sangat dingin, yang pastinya ya, 1, 800, loh. dari permukaan laut luar biasa dinginnya. Nah, jika Anda datang sana pada saat musim kemarau. Maka pemandangan kabut tipis yang menyelimuti perkebunan teh di bawahnya tampak lebih mempesona dan eksotis. Pastinya jangan lupa bila man Anda berburu sunset di wilayah Mindu, maka persiapkan kamera yang bagus atau smartphone mungkin ya yang sudah bagus lah atau srt dan sebagainya uh, untuk uh, melihat sunset di sore hari. Jika mau fokus menikmati suasana serta keindahan alam di sini tanpa harus disibukkan mencari spot berfoto, maka sewalah jasa fotografer. Jadi di situ sudah ada ya di wayam ini ada jasa fotografer yang nggak tahu harganya berapa ya tinggal kita negoisasi aja ya yang statusnya atau bagaimana. Namun jika belum mampu, pengelola wisata kebun teh di sini telah menjadikan sejumlah spot foto yang lagi hija itu sekarang dengan julukan Instagram uh, Mebel Mebel kali Mebel ya Mebel ya bahasa gambarnya Instagram Mebel gitu Mebel seperti diantaranya spot uh, bangunan kayu atau gardu pandang melihat view hamparan kebun teh yang luas asli uh, sangat uh, menakjubkan mata. Yang menikmatinya tentunya. Kalau menginap di sana juga bisa. Sahabat Traveler akan disubukan atau disediakan dengan penyewaan, yaitu tenda, seperti tenda camping pada umumnya. Pengunjung yang datang ke sini e, sering betah dan berlama-lama ya. Karena e, di sini masih sepi, masih sejuk. Cuman fasilitasnya yang mungkin, kalau ini masih banyak kurang ya. Pengelola objek wisata alam Wayang Windu uh, Di pengalangan ini pun telah membuat sebuah jembatan di atas areal kebun teh Sepanjang 100 meter hampir sama dengan jembatan kayu di atas kawah putih Cividai Yang terkenal bernama jembatan ponton Jadi jembatannya masih seperti, bukan seperti ya pakai kayu ya Cuman kayunya harus kayu kuat lah Sebenarnya harus tetap berhati-hati apabila uh, melewati jembatan atau bersua foto di atas jembatan tersebut ya kedepannya mungkin depannya menggunakan dipanjangkan lagi menjadi 200 meter ya di atas jembatan lumayan panen jolan ini setiap pengunjung bisa melihat keindahan kebun teh yang sangat begitu indah sepanjang mata memandang pengunjung akan disuguhkan dengan pesona kebun teh yang seakan tak berujung ya karena ketemu bukit kelihatannya sejauh semua ya laksana Jambut Katulistiwa ya memang Indonesia kan Jambut Katulistiwa sahabatnya jadi bersyukur sekali kita hidup di Indonesia dengan panorama atau suguhan alam yang dikoronakan Tuhan kepada kita manusia di bumi Indonesia khususnya jembatan memanjang membelah pohon-pohon teh hijau e, segar dan begitu menjadi sangat menarik dilihatnya sejaknya jembatan ini dibuat sebagai tempat jalan-jalan bagi pengunjung yang ingin uh, mengitari areal perkebunan di, di sini nih. Namun jembatan yang terbuat uh, kayu pohon pinus terbu juga sering dijadikan spot foto ya karena posisinya sangat menarik. Ya di wayang hidup mah uh, panen ini. Jika Anda ingin datang ke sana lintasilah jembatan ya jangan lupa. Berjalanlah hingga Uh, menemukan spot yang uh, menurut anda pas untuk diri anda masing-masing ya sahabat traveler semua pemandangan dari sini ya sangat uh, menyerupai view jika dilihat pemandangan dari atas tidak ya, mercusuar, cafe resto atau gambling tapi uh, situ uh, tapi situ paling kelihatan di bisa menikmati suasana sekaligus berfoto itu pasti tujuan utama untuk anak-anak muda zaman sekarang ya traveler karena banyak banget spot yang background yang bagus dan instageniknya instagenik bahkan yang unik jembatan way uh, mana jalan pun kita bisa menyaksikan pemandangan uh, sawah berundak jadi disitu lengkap ada sawah dari para petani atau warga sekitar ya yaitu uh, kolam renang vila pesisir uh, bungu serapa traveler wisata wayang ini panenjolan uh, yang lokasinya berada di dataran tinggi arah pergumulan teh dan pegunungan uh, memiliki uh, hawa atau udara yang sangat dingin malam hari dan sangat sejuk di siang hari menjadikan tempat ini oh begitu sahdu dan penting bagi anda wisatawan adalah perkotaan yang senang sini karena pusing dan hirup pikunya perkotaannya eh, tempat ini pas banget dijadikan tempat untuk refreshing wayang windu menjadi tempat yang bagus melepas melepas penat atau rehat sejenak dari beban pekerjaan yang pada saat serta keramaian perkotaan. Nah, sehingga sepulang dari tempat wisata Pangalengan ini selain stamina yang menjadi pulih kembali juga berfikiran dan jiwa fresh kembali untuk melaksanakan aktivisat aktivitas berikutnya dan yang menarik tidak hanya pada saat musim eh, hamparan perkebunan teh bawahnya laksana melihat gelombang ombak di pantai buatan kampung batu ya buatan di kebun tehnya tuh bak Om ya karena kan kebon itu, itu oh, pasti ada tanggul-tanggulnya, ada garis-garisnya, ada sekat-sekatnya. tersantai sepot ini akan membuat Anda betah berlama-lama sahabat traveler karena rumah-rumah kayu tersebut disediakan juga bantal-bantal untuk -bantal di dalamnya. Menara pandang ada di situ ada menara pandang untuk memandang seluruh hamparan teh. Oke sahabat traveler, karena sadar bahwa pengunjung yang datang ke sini adalah ingin menikmati eksosis eksositis, wisata alam Pangalengan, maka uh, Polola Wayang Windu Pangalengan juga telah sediakan menara tinggi yang terbuat dari kayu. Tentunya harus tetap berhati-hati, walaupun terlihat sudah kokoh dan kuat yang dari kayu pinus jika anda naik ke menara maka dari atas kita bisa menyaksikan lebih keindahan hamparan kebun teh jadi pengalengan ya jangan lupa siapkan kamera hp DSLR untuk mengabdi, eh, mengabadikan pesona keindahan alam upload di berbagai sosmed anda ya agar anda tidak ketinggalan oke sahabat semua sahabat traveler semua apakah anda Uh, punya keinginan ke west atau bersepeda ke sini, jika ia angkut sepeda Anda untuk menjajal di itu juga disediakan motor-motor cross yang roda empat, yang rodanya yang besar-besar itu bisa menyewanya. Sekisaran 30 ribuan ya, itu sangat, tapi harus uh, mengikuti panduan dari para pemandu di tempat tersebut. Takutnya nyasar atau terlalu jauh karena situ masih sangat sepi, nanti susah pulang. Ya, trek sepeda wayang mindu uh, ngambil jalurnya jalur yang lima 15km Oke sahabat uh, sekian dulu kabar traveler dari saya silakan menuju semuanya sudah lengkap uh, sangat murah sangat ekonomis menuju ke tempat tersebut silakan dicoba dengan keluarga dengan sahabat dengan pacar dengan pasangan dan sebagainya silakan Semoga video dan tayang ini menghibur sahabat traveler semua dimanapun berada, mudah-mudahan Anda terhibur. Mohon maaf jika ada salah-salah kata kurang-kurang informasi. Selanjutnya salam persahabatan tanpa batas. Semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang berkah berik, melimpah mengalir tanpa batas. Anda akan hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.